Dan kali ini saya akan memberikan konten sebuah tentang cara daftar dan deposit situs slot online menggunakan bar terbesar di Indonesia. Pertama-tama kalian bisa ke Google lalu mencari riba slot, lalu kalian yang ingin melakukan pendaftaran kalian bisa klik tombol daftar di sebelah sini. Setelah kalian berada di halaman pendaftaran, pertama yang kalian isi adalah user login, buatlah username atau ID yang tidak kalian lihat. Selanjutnya, kalian bisa mengisi kolom password gunakan password yang mudah diingat tapi tidak mudah diketahui oleh orang lain. Setelah membuat password, selanjutnya kalian verifikasi password kalian yang sudah kalian buat tadi ya. sudah kita lanjutkan ke kolom pilihan barang akun baik atau iuran yang ingin kamu gunakan. Di sini saya menggunakan bank cahaya. Lalu kita bisa mengisi nama rekening di kolom selanjutnya. Gunakan nama sesuai dengan direkening kalian masing-masing. Kita isi juga nomor rekening. Gunakan nomor rekening yang sesuai dengan rekening kalian masing-masing ya. Setelah mengisi data bank kalian, selanjutnya kita bisa mengisi kolom kontak Anda. Di sini kalian diminta untuk mengisi email terlebih dahulu. Gunakan email kalian yang sedang aktif, ya. Selanjutnya, pada kolom nomor HP, gunakan nomor HP kalian yang sedang aktif juga, ya. Lalu, pada kolom kode referral kalian tidak perlu mengisinya karena pada kolom tersebut sangat opsional. Setelah itu, pada kolom kode captcha kalian bisa mengikuti kolom yang ada di sebelah kiri tersebutnya. Jika semua sudah oke dan aman, kita bisa langsung klik tombol daftar dan tunggu beberapa saat, maka proses pendaftaran selesai. Karena kita menghasilkan untuk bermain, tidak abdol jika kalian tidak mengerti cara top up di situs ini. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah ke menu tombol deposit yang ada di sebelah sini. Setelah kalian berada di formulir deposit kalian bisa mengubah metode pembayaran ke transfer lewat bank. Lalu kalian bisa menjadi tujuan bank yang ingin kalian transfer. Karena saya menggunakan BCA, saya memilih BCA. Selanjutnya kita bisa salin nomor rekening tujuan lalu melakukan proses transfer BCA. saya thank you milik teman-teman kalau sudah silahkan pilih pilihan login. oke okay, kita sudah masuk di bagian peranda atau umum BCA mobile banking kita selanjutnya kita akan melakukan transaksi transfer ya melalui BCA mobile banking Oh ya, yeah. teman-teman perlu perhatikan, sebelum melakukan transaksi, perhatikan lampu pada bagian pojok kanan atas, itu terdapat kotak lampu ya, itu teman-teman perhatikan lampunya harus berwarna hijau, itu menandakan sinyal pada hati kita itu stabil ya, jadi jangan sampai berwarna biru bahkan merah. Baik, kita langsung saja, teman-teman silakan pilih pilihan M transfer, pada bagian M transfer ini terdapat dua opsi dengan yaitu opsi daftar transfer dan opsi transfer Opsi daftar transfer ini kita gunakan untuk mendaftarkan nomor rekening tujuan yang baru Nanti kalau sudah kita daftarkan secara otomatis nomor dan data rekening tersebut akan muncul di bagian opsi transfer ya Jadi kalau sudah kita daftarkan, kita tidak perlu lagi menulis nomor rekening tujuan tersebut ya Karena sudah tersimpan di bagian yang opsi transfer Kita langsung saja teman-teman ya Karena ini nomor rekening tujuan yang akan saya contohkan ini baru Selagi kita perlu mendaftarkan terlebih dahulu Silakan pada bagian opsi daftar transfer ini pilihan antar rekening karena ini desain uh, kita adalah untuk mentransfer ke sesama pasien. Silakan masukkan nomor rekening tujuan. Kalau sudah silakan pilih pilihan send. Nah ini dapat teman-teman perhatikan data pemilik nomor rekening secara otomatis akan muncul ya kalau sudah silahkan berikan tanda centang pada nomor rekening tujuan tersebut atau teman-teman bisa klik ya uh, kotak nomor rekening tujuan ya nanti secara otomatis pada lingkaran bagian kanan tersebut akan muncul tanda centang kalau sudah silakan pilih pilihan bank Kemudian silakan masukkan PIN NPCA milik teman-teman Kemudian pilih OK Nah ini ya muncul keterangan nomor rekening BCA berhasil didaktarkan Berarti kita sekarang akan menuju ke bagian opsi transfer Kemudian silakan pilih OK Baik, pada bagian opsi transfer Silakan pilih pilihan antara rekening selanjutnya silakan pilih pilihan ke rekening nah ini ya secara otomatis data nomor rekening tujuan yang sudah kita daftarkan tadi akan muncul di bagian transfer list ya Nah nanti itu ini, ini akan dapat keterangannya seperti ini teman-teman ya untuk data nomor rekening yang baru saja kita daftarkan oke okay, jangan teman-teman klik ya pilihan nomor ini kemudian silahkan pilih pilihan jumlah uang. Silahkan ketikkan jumlah uang yang akan kita transfer. Kalau sudah, silahkan pilih pilihan oke. OK. Nah, kalau sebelahnya ini adalah jenis mata uang. Kemudian silakan pilih pilihan cerita Ini biasanya digunakan untuk menuliskan keterangan tujuannya apa sih? Kita mengirimkan uang ke nomor rekening tersebut ya. Tapi jika teman-teman tidak ingin menuliskan keterangannya atau ingin teman-teman kosong saja itu juga bisa ya. Teman-teman tidak -teman perlu menuliskan. kalau kita silakan teman-teman pilih pilih yang kan atas yang pojok kanan atas. Nah ini ya muncul keterangan ya transfer yang akan kita lakukan ya mulai dari nomor rekening kita kemudian nomor tujuan rekening kita nama nah, dari pemilik nomor rekening tujuan jumlah nominal uang yang akan kita transferkan dan berita. pilih pilihan oke okay. kemudian silakan masukkan pin mpca milik teman teman kalau saja silakan pilih pilihan oke okay. nah ini ya bukti m transfer kita kita berhasil ya jadi okay, nah kalau sudah teman teman ya untuk mentransfer ke sesama pca melalui Kasih buat yang lain, intinya Setelah kalian melakukan transfer, kalian bisa kembali lagi ke formulir deposit lalu pilih total deposit yang ada di sini, isi sesuaikan dengan nominal transfer kalian. Setelah itu, kalian bisa mengisi kolom reaksi yang ada di sini, ya, isi yang bersangkutan dengan deposit kalian. Lalu kalian bisa upload bukti transparan kalian dan klik tombol si klik. Tunggu 1-2 menit maka proses deposit kalian sudah diproses dan kalian telah berhasil melakukan semuanya yang saya berikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Walaupun gabut dan sangat bermanfaat alangkah baiknya kalian like, share dan subscribe terlebih dahulu.